lima momen cuci tangan adalah yang pertama, sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan aseptif, setelah kontak dengan pasien, setelah terkena cairan tubuh pasien, dan yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Cuci tangan ada dua cara, yang pertama pakai air mengalir dengan hand wash, dan yang kedua pakai hand berbasis alkohol. Untuk cuci tangan pakai hand wash, dilakukan selama 40-60 detik.